Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang masih setia membahas seputar Kamaludin si bocah viral itu ya Rasanya kurang pas nih kalau tertinggal seputar kabar dirinya tahu nggak nih guys, dibalik kacungan jarinya yang bikin geger itu, ternyata Kamaludin selalu dikelilingi oleh orang-orang baik lho Nggak percaya, nih admin buktikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dalam sebuah video unggahan seorang kreator melalui halaman Facebook Kemaludin tengah dibangkuh oleh seorang pemuda sambil membaca surat al fatihah guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim, Allahu Akbar. Apakah si Kamaludin sedang dirukiah? Ya. Eh, tentu saja tidak Seperti yang pernah Atin bahas pada video sebelumnya Bahwa Kamaludin berasal dari kota baru Thailand Selatan Tepatnya di mana mayoritas penduduk daerah tersebut adalah Muslim Dalam video unggahan tersebut Kamaludin terlihat tampak tenang dan penurut ya guys Lain halnya ketika ia mengajukan jari tengah yang pernah viral itu Terkesan lucu menggemaskan dan membuat hebat seluruh jangat media sosial ini Kamaludin memang benar-benar buruan banyak orang ya Ada yang dengan cara paparazi, ada yang minta foto bareng, dan lain sebagainya Kita doakan yang baik-baik untuk Kamaludin semoga menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, dan negaranya ya guys Terima kasih buat kalian yang telah hadir dan berpartisipasi di channel Tonton aja Semoga menghibur dan menambah manfaat